Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobal khair Kaifah haluka wa kaifah haluki Alhamdulillah bi Alhamdulillah anak-anak kelas 6 Kali ini kita berjumpa lagi dalam materi bahasa Arab Untuk minggu ini kita akan belajar Seputar bab fisah hati yang kedua Masih ingat arti visa hati? Ya arti visa hati artinya di teras Nah kita kali ini belajar visa hati yang kedua Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab fisa hati atau di teras yang kedua kita akan mempelajari yang pertama ada mufrodat kosakata, yang kedua ada filan mudorek kata kerja, dan yang terakhir ada kiroah yaitu membaca. Untuk kosakata yang pertama yaitu yal abu, yal abu. Artinya bermain. Yajelisu, yajelisu artinya duduk. Yadhabu, yadhabu artinya pergi. kosakata selanjutnya yaitu yatiru, yatiru artinya terbang. Yang takilu, yang takilu artinya berpindah. Dan untuk kosakata yang terakhir tagorodats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 Sedangkan jika ana, yang artinya saya, memakai hamzah di depan kata. Kemudian jika nahnu, no, kami atau kita, di depannya menggunakan nun. Nah, mari kita lihat pada contoh. Pada contoh yang pertama, ada kata yak malu. Nah, untuk kata huwa, untuk domir huwa, kata kerjanya yak malu, diawali dengan Ya. Sedangkan jika pada hia kita lihat...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 Yal Abu Isa fisahati yaumal ahadi Sobahan Isa bermain di teras pada hari Minggu pagi-pagi. Wayajlisu alal a'shabi khadra'i wayajlisu dan ia duduk alal a'shabi di atas rumput khodro'i yang hijau. Al hawa'u jamilun Wasyamsu syamsun sati'atun was sama'u safiyatun zarqa'un. Dan udara Udaranya enak atau sejuk. wasamsu dan matahari satiatun cerah. Wasyamau dan langit sofiatun zarkau. Berwarna biru. Hunaka yajidu aisan nahla. Wayang takilu. Di sana Isa menemukan lebah. Yang takilu berpindah. Wayatiru dan terbang min makanin ila akhor Dari satu tempat ke tempat yang lain Watilka tuyuru dan itu burung-burung Tagor -burung. rodat al aljamili Burung-burung bersiul dengan suaranya yang indah Yajidu aydon azharon atun. Dia juga menemukan azharun bunga-bunga Mutanawiatun yang bermacam-macam Minha diantaranya Alwardatu mawar launuha hamra'u Warnanya merah Waro'ihatuha Dan baunya zakiyatun harum Alhamdulillah sudah paham ya Untuk teks yang fissa hati yang kedua Yuk kita baca sama-sama Untuk fissa hati yang kedua alamin Selesai sudah materi kita pada pagi hari ini Jangan lupa Don't forget to pray on time Don't forget to recite the holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh